Kita mulai video ini, aku ingin mengucapkan Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan seminar online bersama Teresa nih Manifest your dream life Ada total 855 Orang yang join di bulan Februari Ini thank you so much I really appreciate dan aku seneng banget Bisa sharing sama kalian Keajaiban law of attraction Ditambah sholawat dan aku melihat Banyak orang komentar kasih testimoni Berhasil ya kan Betapa kekuatan lawa ditambah sholawat Nah ini buat teman-teman yang muslim ya Kalau buat non muslim kalian bisa pakai cara apapun Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Oke, okay, jadi Loa ditambah uh, doa sesuai agama kalian Ya kan, kepercayaan masing-masing Itu lebih mantap, lebih powerful Kalau di video yang sebelumnya Aku membahas tentang bagaimana aku mendapatkan keajaiban dari Loa ditambah solawat Bisa mendapatkan pekerjaan baru hanya dalam waktu 3 minggu Hari ini kita akan membahas tentang membuat seseorang hubungin kita ya kan Woo! Aduh, ini kalau aku bikin video tentang topik seperti ini pasti banyak banget orang yang suka nih karena banyak yang bucin ya kan tapi jangan sedih bukan hanya untuk lawan jenis tapi juga bisa buat siapapun gitu kan, lawan jenis nih, udah pasti kan terus HRD kalau buat teman-temannya lagi cari kerjaan buat klien, kalau kamu lagi nunggu deal, ya kan, kesepakatan nih, belum deal-deal nih sama klienku namanya Bu Santi, gitu atau lagi nunggu customer kamu yang selama ini udah nanya-nanya, kok nggak beli-beli ya, gitu kan, itu bisa juga siapapun nih orang yang lagi kamu tunggu atau tetangga yang ngutang sama kamu belum bayar, itu bisa juga ya kan, ini namanya telepati, tapi kita combine dengan salawat, ya kan. Oke, okay, jadi teman-teman hari ini aku ngebahas loa ditambah solawat sama sekali tidak ada skrip ya kan. Pokoknya aku mengalir aja ya kan berdasarkan pengalaman nyataku sendiri. Bagaimana how it works. Works like magic ya kan keajaiban datang ketika loa ditambah solawat Nah, langsung aja kita cerita ya. Aku mau sharing teman-teman ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu ya. 2019 gitu. Nah balik lagi nih, jadi beberapa tahun yang lalu Aku belajar sholawat dari channelnya Kak Dina Resutari, ya kan Yang beberapa hari lalu aku baru live Di Instagram, ya kan, ayo nonton gak nih Temen-temen, liveku bareng Kak Dina Resutari Ngebahas tentang sholawat dan loa Ya kan, oke lanjut Jadi, uh, 2019 Aku pernah pakai teknik ini Sholawat Jibril Shololowu ala muhammad, shololowu ala muhammad, shololowu ala muhammad Shololowu ala muhammad, muhammad, seribu kali sehari Ditambah loa Oke, jadi sebenarnya tuh Orangnya udah banyak banget yang aku berhasil membuat mereka hubungin aku menggunakan loa di nama solawat Number one, aku membuat seseorang ya kan yang waktu itu lagi deket sama aku tiga tahun yang lalu berhasil ngubungin aku Karena posisinya waktu itu dia nggak hubungin aku chat dan juga telepon selama kurang lebih kayak 3-5 hari Tapi aku sit back and relax, aku nggak ngejar, aku nggak yang ngechat duluan, aku nggak yang nanya-nanya Aku tetap sibukin diri, tapi kita track lewat jalur belakang nih, ya kan Jalur belakang itu apa? Loa, teknik yang aku pakai nih, afirmasi Dan juga apa ya waktu itu ya, tunggu aku inget-inget dulu Kan ini udah lama banget nih, afirmasi kan Setiap harinya tuh aku bilang kayak, lihat aja nih ya Sebut nama tuh, misalnya namanya Malik ya kan Liat aja nih ya, Malik bakal hubungin aku Dia akan bilang I miss you, dia bakal begini lalalala jadi teman-teman, kalau kamu mau attract Spesifik person hubungin kamu Kamu harus tahu dulu nih Kalimat apa yang ingin kamu dapatkan Yang ingin kamu dengar Entah itu lewat telepon kek Atau lewat WA Ya kan, lewat uh, chat yang ingin kamu baca Nah, sudah kan yang pertama Afirmasi, aku berucap Tapi nggak yang setiap jam, iseng-iseng aja Misalnya dalam satu hari itu Aku cuman berucap pagi-pagi pas lagi OTW Mau pergi kemana, udah sambil ngelihat ke langit Gitu, lihat aja ya gitu Dia bakal hubungin aku si Malik nih Bilang hey how are you gitu Dah Kenapa? Karena kalau kamu lakukan tiap jam Kamu jatuhnya obses Nungguin dia gitu kan Afirmasi Terus yang kedua Scripting gak ya aku dulu Kayaknya enggak deh Karena aku cuma iseng-iseng doang gitu Terus yang ketiga visualisasi Kayaknya enggak Kalau yang untuk lawan jenis Aku enggak sampai visualisasi Paling aku cuma yakin Aku yakin Aku ucap Dan juga aku bayangin Namanya dia nongol di di HPku yang layarnya item ini Oke okay. Dah Loa, ditambah sholawat Jadi setiap harinya aku sholawat jibril, solawat ala muhammad, solawat ala muhammad, seribu kali. Aku catat tuh di hp. Ketika aku lagi sholawat jibril, aku sambil sebut namanya sesekali. Misalnya aku dapat seratus, terus aku sebut namanya tuh, solawat ala muhammad, solawat malik, nama panjangnya siapa, sebut aja gitu. Dan kalian tau apa yang terjadi? Setelah berapa hari kemudian dia benar ngubungin aku dengan kalimat sama, Hey, apa kabar? Dan nelpon aku. Nah, itu yang pertama soal apa? Lawan jenis. Terus yang kedua soal perusahaan. Nelpon kita diterima. Selamat ya, kapan kamu bisa mulai kerja? Aduh, ini bukan cuma satu kali, teman-teman, tapi udah berkali-kali, kali-kali. <laughs> Bener nih ya, tunggu-tunggu. Ini aku bingung nih, mau cerita yang mana karena banyak banget. Terakhir, oke, okay, terakhir ya. Waktu pertama kali aku menginjakan kaki di Bali nih ceritanya dulu sambil nyarinya di freelance kerjaan ya, itu aku berhasil diterima dari tiga perusahaan di minggu yang bersama aneh Aduh ini kerjaannya sama banget kayak tiga tahun lalu juga kayak gitu Dalam satu minggu aku berhasil diterima di tiga perusahaan yang berbeda, itu hasil dari Lowa di Tama Solawat Demi aku nggak bohong, oke okay? tapi aku mau ceritanya di Bali dulu ya yang di Bali itu aku dapat yang pertama dari perusahaan US, oke okay, cooking, uh, uh, apa namanya cooking class buat anak kecil. Terus yang kedua perusahaan orang Paris, ya kan, uh, jewelry atau perhiasan. Terus yang ketiga dari Headhunter, tapi dia belum kasih tahu perusahaannya apa. Nah, aku diterima tuh tiga-tiganya. Ini hasil dari apa loa ditambah sholawat solawu, ala muhammad, Dan loa teknik yang aku pakai itu semua yang sering aku bahas, scripting, ya kan. Visualisasi dan juga afirmasi Tapi lagi-lagi ya Aku tidak lakukan setiap jam gitu afirmasinya Paling kalau aku lagi pergi ke pantai Atau aku lagi di motor Yes, terima kasih Tuhan Akhirnya aku dapat kerjaan baru Aku percaya PT uh, Perusahaan apa kamu sebut aja bilang uh, Akhirnya dia hubungin aku gitu Pokoknya Kalimat afirmasi seperti biasa kamu harus kreatif sendiri ya kan Dah. Terus sebelum tidur teman-teman ini bener-bener aku lakukan tiap hari visualisasi Aku membayangkan suara mas-masnya HRD itu nelpon. Halo kemarin ngelamar kerja ya mbak gitu Kita udah terima CV kamu nih kapan kamu bisa mulai kerja atau kapan kamu bisa nego gaji bla bla bla bla Oke okay, nah Udah aku bayangin itu Dan aku juga bayangin surat over letter kontrak gitu Masuk di email, aku bayangin Dengan nominal gaji yang aku mau dapatkan, tanda tangan gitu Aku bayangin, dah Visualisasi, afirmasi dan juga scripting Tapi kayaknya ya, scripting aku nggak tiap hari ya waktu itu Karena posisinya emang lagi banyak kerjaan Lagi banyak yang dikerjain Jadi aku scriptingnya hanya sesekali aja tapi konsisten gitu bukan berarti sebulan cuma satu kali. No, aku konsisten kayak seminggu, let's say tiga kalian lah ya. Aku nulis scripting akhirnya, aku diterima kerjaan baru. Blah, blah, blah. blah. Dan itu bener teman-teman, bener-bener <laughs> aku ditelepon tiga perusahaan dalam satu minggu. Oke, lanjut yang ketiga adalah ceritanya membuat teman bayar utang. Ah, waktu itu posisinya ya, ini tahun lalu. Oke. Okay? Tahun lalu, itu ada tiga orang ngutang sama aku nih Aduh, emang pelajaran ya aku udah nggak mau lagi ngutangin orang <laughs> Susah banget ditagihnya ya kan Malah mereka yang galak tuh ketika aku tagih ya kan Tiga orang ini oke okay, susah banget di uh, tanggih, gitu. Mereka yang ngomel-ngomel lah, mereka yang ngata-ngatain aku lah gitu padahal duit aku ada di mereka gitu. Tapi jangan sedih, jangan gundah gulana. Aku pakai lewat jalur belakang ya kan. Loa ditambah sholawat Sallallahu ala Muhammad akhirnya uh, misalnya namanya melisa, bayar utang aku juga. Utang dia lunas di bulan ini. Terima kasih Tuhan karena rezekiku balik, karena rezekiku mengalir dengan deras segala macam lalalala jadi kalau yang soal hutang, aku nggak sampai bervisualisasi ya, aku hanya scripting dan juga afirmasi saja udah, dan scriptingnya itu juga aku campur sama yang lain tentang pekerjaan, tentang kesehatan keluarga, semuanya gitu, oke okay? Alhamdulillah, ini ya aku bener-bener testimoni, orang-orang yang hutang ini, meskipun nggak instan yang besoknya langsung bayar gitu, tapi Bulan depannya dia langsung bayar Ini salah satu udah lunas oke Terus yang salah satunya lagi udah lunas tuh sebelum akhir tahun Yang satunya lagi juga selang berapa minggu Dia nge-WA Udah aku bayar ya gitu Solawat saja itu sudah powerful Ditambah law of traction Yang mana kamu harus yakin Dan juga let go ke langit Dan kamu tidak menunggu Aduh Udah deh kamu siap-siap deh itu akan terjadi Bener ya kan Membuat seseorang hubungin kamu tapi dengan syarat kamu jangan obses kamu jangan kayak pengen banget please aku mohon gitu jangan sampai kamu ada di energi kayak gitu nungguin mana ya setiap menit tuh kamu cek HP mana nih dia kok belum hubungin aku terus nanti berapa menit kemudian cek lagi mana ya mana ya aduh aku tuh udah praktek loh nih loa solawat mana sih kok belum ah jangan kamu kayak gitu itu kan bagian dari telepati juga Ketika kamu konsisten terus-terusan memikirkan orang tersebut Nah dia bisa ngerasain kamu tuh Dia bisa merasakan energi kamu That's why dia hubungin kamu Siapapun itu orangnya Oke okay, spesifik Tapi dengan syarat ya Ini hanya berlaku Untuk orang tersebut menghubungi kamu Ngerti nggak? Entah itu kamu diterima kerjaan Kamu diajak jalan Kamu ditembak Diajak pacaran Kamu diajak serius misalnya uh, Teman bayar hutang Terus misalnya ada klien deal sama kamu Ada customer beli produk kamu Tapi ini tidak berlaku Untuk teman-teman yang mau attract jodoh ya Membuat mas Jonin melamar aku dan menikahi aku Nah itu tidak bisa Oke, okay, balik lagi kalau kalian mau nonton videoku yang tentang attract jodoh bisa kulik videoku yang sebelum-sebelumnya, oke? Okay? Nah terus semalam itu di seminar online ada yang bertanya nih, kak kalau misalnya nih aku mau attract HRD ya kan, hubungin aku diterima kerjaan nih buat teman-temannya lagi job seeker ya kan? Tapi aku nggak tahu mukanya nih kak, gitu. Gimana ya kak? Katanya kita kalau lagi bervisualisasi harus spesifik membayangkan wajahnya, ya kan? Betul banget. Tapi teman-teman nggak usah sedih, nggak usah bingung. Ketika kita tidak tahu wajah si orang tersebut, cukup mendengarkan suaranya aja. Bayangin kamu pakai indera pendengaran kamu ini ketika lagi merem bervisualisasi gitu ya. Cukup mendengarkan suaranya. Apakah itu mbak-mbak atau itu mas-mas? Halo, oh kita dari PT misalnya Telkomsel nih, contoh aja lah ya. Uh, ini mbak Tresna nih ya. Kemarin, saya sudah terima nih CV-nya, gitu. Bayangkan kalimat apa yang ingin kamu dengar Balik lagi yang seperti aku bahas di awal tadi ya Suara saja yang kamu bayangkan Oke, okay, teman-teman boleh banget loh Kirim testimoni kalian, sharing pengalaman nyata berhasil Menggunakan loa, ditambah solawat Atau apapun menurut kepercayaan kalian masing-masing Ya kan, di agama kalian menggunakan apa Boleh banget komen di bawah Kenapa? Supaya teman-teman lain terinspirasi Oke? Okay? Selalu ingat ya, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu percaya Keajaiban tidak akan datang kepada orang yang tidak percaya jadi kalau kamu percaya, kamu akan dapat gitu Nothing is impossible if you believe Thank you so much for watching See you in my next video Sehat-sehat ya teman-teman semua Oke, okay? bye-bye